Bangsa Mongol adalah bangsa penakluk, kekuasaannya menghubungkan Asia dan Eropa, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Namun Mongol tercatat mengalami enam kekalahan yang memalukan. Pada 1223 kalah melawan Volga Bulgaria. Pada 1260 kalah melawan Mamluk Mesir. Pada 1274 kalah melawan Jepang. Pada 1283 kalah melawan Dai Viet atau Vietnam, dan Champa di Vietnam Selatan. Pada 1293 kalah melawan Majapahit.